datang kepada saya, seseorang yang mengatakan Ustadz, saya dulu belajar dengan seorang guru ilmu, mulai daripada ilmu silat dan yang lainnya, setelah selesai belajar ilmu agama juga saya belajar dari beliau, setelah selesai belajar saya suruh membeli kain kafan, serahkan kepada beliau kemudian beliau membawanya pulang diwiritkan, dizikirkan dan kain kapan ini disuruh saya membawa kemana-mana dan kami yakin kalau kami bersafar bepergian harus bawa kain ini akan selamat perjalanan kami kalau kami ada apa-apa bawa kain ini akan selamat perjalanan kami akan selamat toko kami kalau kain ini dibawa ke toko tersebut inilah dia kesyirikan ini dia dan jimat, walau bentuknya hanya kain kafat yang lebih parah daripada itu dia katakan dan kami sangat yakin kalau kami meninggal dunia di, di, di kafat pakai kain kafat ini yang telah dizikirkan oleh guru kami ini yang telah dimidikan oleh guru kami ini malaikat maut pun tak berani bertanya malaikat mungkar dan akhir pun tidak berani bertanya ya subhanallah bagaimana umat islam dipermainkan logikanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang merusak aqidah kain kafannya itu yang memelihara dia, kain kafan itu yang memberikan keselamatan Allah yang memberikan keselamatan Allah yang memelihara hambanya Allah yang menyelamatkan, dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Allah sudah ingin memberikan petaka kepada orang tersebut Begitu akidah kita, begitu agama kita Begitu agama Nabi kita, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Begitu agama seluruh para Nabi dan para Rasul Yang lain lagi datang membawa keris Keris kecil Sebesar telunjuk ini Yang dia katakan ini kita yakini Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini Kita terangkan kepadanya Ini tidak boleh Bapak Tangkal dan jimat yang sepertinya tidak boleh Ini namanya tangkal dan jimat Ini namanya jimat Lalu kita terangkan kepadanya Tauhid, kita terangkan kepadanya agama yang hak Yang kita pelajari dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari ayat-ayat Allah Dan hadis Rasulullah Lalu kita katakan, Bapak Bolehkah saya musnahkan keris ini Karena milik dia, bukan milik saya Dia katakan Silahkan Ustaz Silahkan, Alhamdulillah Namun sebelum saya sebelum saya musnahkan sebelum saya patahkan keris itu saya ambil keris kecil itu saya letakkan di tanah saya telak saya injak dengan kaki saya putar-putar kaki saya di, di keris itu lalu saya tanya kepada logikanya ini yang jaga bapak keris ini yang jaga bapak sekarang dia saya injak dan saya putar-putar kaki saya dan sementara keris itu di bawah di bawah sendal saya katakan keris ini yang menjaga kita. Kemana logika kita? Keris menjaga kita, dia saja diinjak, dia bisa melawan. Karena yang jaga kita, benang jaga kita, paku jaga kita, kertas jaga kita. La ilaha illallah ilah yang menjaga Allah, yang menjaga kita Allah, yang menjaga kita dari marabahaya Allah, yang menyelamatkan hidup kita Allah. Yang menyelamatkan kalian di, laut, di darat dan di laut. Hanya Allah. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Kenapa kita yakini keris ini yang menjaga kita? Semakin yakin Bapak itu, Alhamdulillah. Bahwa keris itu tidak bisa apa-apa. Baru kita ambil, kita patahkan.